Kalau kalau kalau kalau the <laughs> Kamu yang mana? Suaramu kecil tapi kamu gak kelihatan oh. Apa? Lombok Lombok, lancar di sini. ya. kudus oh, oh Iya. Oh, oh, ini, Oh iya iya. Oke. Kita kemana? Kita nunggu. Ya, oh, baru tangganya mau dari Karena jam berapa? 5. 5 sore 5 sore Terus pada tidur dapat toiletnya bersih bersih pak, bersih Asyik, asyik. Asyiknya aman pak banget banget pak tadi makanannya pak, launya apa, sayurnya sayurnya apa? apa? <tessna> saya <lossi> ada susunya juga ini kenapa jaganya jin semua dan sama aku curiga putusan Pak Menhub kayaknya jatuh ya mana eh, nah, ini kemana? mana mana mana mana mana Kalang, nah. oh. Ini kemana? Solo? solo -solonya mana? solo corak, wih. Bawa Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Ini bawa E, ya, e, ya, ini, sana, ini kemana arahnya ini, penumpang? Halo, penumpang diarahkan. Oh, suami, suami siapa? E, ya, yuk, ya. E, Selamat dampak, Ya. Ini penumpang diarahkan kemana? Laut ngelola pelabuhan oh, ya Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ya, ya. Pak. Ya. kemana? Oh, ya udah sini dulu oh, nggak apa-apa ya itu bawa bantal ya ini Pak pak ini apa barang-barang ini pak terima kasih ya Pak ya, mau ke pak Dia, ini nomor polisinya eh ya eh ini bro Halo apa Siapa Siapa mainan nih. ya. Ini ya. ya. Nah, hey, Ini saya agak yang penting Pak Hari ngasih Ya. keluar sini. depan belok kanan. sebelah kiri itu toko sepeda. yang bayarin Yang Pak saya Ambil aja Kalau oke tara bareng Pak Beres, beres. Lagi berapa? pas enam, pas Oh kamu ya yeah. Kamu mau ini? Oh, oh, mau Kamu juga <tell> ah, ya. ah, ah, oh. Oh. Yeah. Kita sudah belum <tell> Kita mau belajar ini beli ya, aku apa robot? Ya. Ya. Mereka, yuk, anak, anak. Kamu, apa? <laughs> kamu apa robot? robot? ini kamu e. yang mana? kamu ada aja. kamu apa? tunggu, bukan robot. robotnya masih enggak. oh ini mobil nih. kamu oh, enggak? kamu um, mau apa? ini aja ya, ya ini aja, ini abel. Ora, Pak. Oke, Buat. Ini kamu nih. Ya. Oh, keren ya. ya. <laughs> Belum dimasukin sekolah, kasih buku ya. <laughs> uh, oke. <okay. hari> ya, ini. mau. Ya. <laughs> <Okay>. ya. <laughs> Kuku, kuku mainan Kuku, Ini udah <tuk> Alah kamu tuh gak konsisten, dari tadi aku udah bilang roh. Siapa mau oh, iya. mobil? Kamu pilihnya robot apa mobil? Kapan mulainya ini? Kamu mobil ini mau gak? Mau, oke. Ya, sini. Eh, sini deh. Anda mau minta mainan? Untuk nomor depan? ambil mau, film apa, apa buku, ini aja. Tabler itu padahal <San> Terima kasih ya. dua selamat kalau sudah Oh ya, dulu. dulu. dari keselamatan. Patrol, patrol udah ya. Sudah siap. semua. Okay, sudah siap, Sudah, sudah siap. siap semuanya? Agar jalan, di Salam jalan, jalan untuk keluarga dan empat, siapa dua, tiga, siapa empat, mau siapa? yuk kita sini sini sini sini sini sini sini sini Ini, sini siapa ya kalau ya. nah, sudah 100 penumpang pulang lebih dan 400 sepenggaraan ya yang tadi sudah turun dan alhamdulillah kalau kita obrol sama mereka yang ikut rasanya senang sekali dan bisa jalan nah, tentu saja harusnya kelihatannya sudah terasa betul bahkan bodoh 60%, 60 sudah terjadi kelaikan, memudek dan makin cepat makin bagus karena nanti tidak muka kita ada saudara kemudian kita semuanya segera menyiapkan dan lebih besok lagi Kapolda akan membuat apel, apel besar, gelar pasukan ya, e, untuk menyiapkan nanti pengulangan di sekitar tanggal 19. Dan sekarang tim sudah ada di lapangan semuanya, termasuk di kabupaten kota. baru kota ya, kita minta untuk bantu. Lain kita keliling, bagi tugas, Kapolda ngecek seluruh jalur lalu lintas kemudian saya coba cek kembali di pasar-pasar putah termasuk tempat-tempat pariwisata -tempat ya insya Allah mereka suka menyiapkan diri dengan baik ya, saya minta betul-betul mungkin -betul, ya, kali ini bisa aman betul -betul betul -betul. dan betul-betul berkesan dan aman berkesannya itu kasih kesan-kesan yang baik ya. jangan kesan-kesan yang buruk termasuk uh, fasilitas yang bersih termasuk para pimpin kita ingatkan jangan nyampe Kita tempat-tempat sekali kita minta untuk nambat tempat-tempat dan ya dan terima kasih semuanya